Hai sahabat rakor kita bertemu lagi untuk membahas sinopsis zodiak umur asli Instagram dan biodata para pemain drama Beyond Evil 2021 drama ini bercerita tentang Idong Sik yang diperankan oleh Sina Gun yang dulunya adalah seorang detektif yang cakap dia sekarang bekerja di pos polisi man yang di kota kecil dan melakukan semua pekerjaan yang membosankan di stasiun hidupnya cukup tenang di sana suatu hari detektif han juwon yang diperankan oleh yo Jin Gu dipindahkan ke pos polisi yang sama dia ditugaskan untuk bekerja sebagai bos I Dong sik dan juga rekannya han juwon adalah detektif elit dan berasal dari latar belakang terkemuka ayahnya berpeluang besar menjadi kapolri berikutnya han juwon juga punya rahasia Tiba-tiba kasus pembunuhan berantai terjadi di kota kecil yang damai Kasusnya adalah kasus pembunuhan berantai yang sama Yang terjadi 20 tahun lalu dan mengubah hidup Idong Sik Kedua detektif itu bekerja untuk menangkap pembunuhnya Inilah biodata para pemain Beyond Evil Yang pertama ada Sinagen yang berperan sebagai Idong Sik Lahir pada tanggal 30 Mei 1974 di Seoul, Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 47 tahun. Bersodiaga Gemini, tinggi 175 cm. Golongan darah O sudah membintangi 35 film dan 8 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Sudah mendapat 5 penghargaan selama karirnya. Inilah Instagram asli Sinagon. Yang kedua ada Yeo Jin-gu yang berperan sebagai Han Juwon Lahir pada tanggal 13 Agustus 1997 di Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 24 tahun Bersedia Cleo sudah membintangi 13 film dan 24 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021 Pernah mendapat 6 penghargaan selama karirnya Penghargaan terakhir di tahun 2016 Inilah Instagram asli Yojin Goo. Yang ketiga ada Choi Song Eun. Yang berperan sebagai Yu Jae, lahir pada tanggal 17 Juni 1996 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 25 tahun, bersedia Gemini, tinggi 162 cm, sudah membintangi satu film dan satu drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Instagramnya tidak bisa saya dapat, yang tahu bisa tulis di kolom komentar Yang keempat ada Nam Yoon yang berperan sebagai Woo Ji -hun. Lahir pada tanggal 14 Juli 1997 di Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 24 tahun Bersedia cancer tinggi 186 cm Pekerjaan aktor dan model aktif di tahun 2014 sampai sekarang agensinya adalah Garden sudah membintangi tiga drama dari awal karir sampai awal tahun 2021 inilah Instagram asli Nam Yunso yang kelima ada Gang Mina yang berperan sebagai Gang Minjong lahir pada tanggal 20 Maret 1997 di Korea Selatan umur di tahun 2021 sudah 24 tahun bersodiak Pisces sudah membintangi 5 film dan 10 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Inilah Instagram asli Gang Mina. Yang keenam ada idohyun Hyun, yang berperan sebagai Idong Siksaat muda, lahir pada tanggal 11 April 1995 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 26 tahun, ke Aries, sudah membintangi 9 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Pernah mendapat penghargaan sebagai aktor drama pendek spesial di tahun 2019 Inilah Instagram asli I Do Hyun Yang ketujuh ada Choi Chano yang berperan sebagai pak Jong Jae saat muda Pada episode 3 dan 4, lahir pada tanggal 8 Juli 1993 di Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 28 tahun, bersedia cancer sudah membintangi dua film dan tiga drama dari awal karir sampai awal tahun 2021 Inilah Instagram asli Chai Chano Itulah beberapa informasi pemain drama Beyond Evil yang bisa saya sampaikan Jangan lupa nonton dramanya Sampai jumpa di video berikutnya